Waspadai GBP USD sedang tertahan di area kritis. Secara umum, bias harian pergerakan GBP USD terlihat berada dalam kondisi bullish dan saat ini jika diperhatikan harga sedang tertahan di area kritis. Jika pergerakan GBPUS ditertahan di sekitar area kritis pada kisaran 1,39531 sampai -1 1,39712 maka tunggu kemunculan bentuk pola candlestick bullish yang valid dengan memperhatikan juga indikator ADX berada di atas level 25 karena ada potensi harga GBPUS di kembali bergerak bullish ke atas menuju level 1.40505 Sebaliknya waspadai jika harga GBP USD terus bergerak ke bawah dan menembus level 1.39531 maka ada potensi harga akan berbalik arah dengan bergerak bearish ke bawah menuju level berikutnya pada kisaran 1.39238. Sekian analisa forex untuk tanggal 23 Juni tahun 2021. Untuk konsultasi gratis mengenai posisi trading forex Anda, silahkan hubungi 081212